Yaman boleh maju dan berkembang Namun tradisi dan budaya tidak boleh hilang Seperti tradisi medek padi yang dilakukan masyarakat Jawa Khususnya di Kabupaten Sleman Sendang Tertom Berbah Medek padi adalah tradisi nenek moyang tempo dulu Dengan filosofi memboyong Bok Dewi Sri atau bisa disebut Dewi Kemakmuran sebelum panen berlangsung tradisi ini masih dijalankan seorang petani Purwo warga pelang sedang Sendang Tertol berubah Sleman Yogyakarta Tradisi metek adalah kegiatan berupa ritual dan profesi yang dilakukan oleh petani sebelum mereka melaksanakan panen padi raya Tradisi metek padi sudah turun-temurun hingga saat ini Berupa kenduren sederhana yang digelar di tengah persawahan Pak biasanya juga melengkapi dengan sejumlah sarana seperti nasi putih, ingkung ayam, dan lauk pauk lengkap. Kegiatan ini tidak lain adalah ucapan syukur kepada Allah Subhanahu atas limpahan rejeki panen padi. Ini hanya sebagai bentuk rasa syukur kepada Gusti Allah Yang telah memberikan nikmat atas hasil padi yang baik Ungkap Mbah Purwo Menurut Mbah Purwo, tradisi mede padi ini selain sebagai wujud terima kasih pada sang pencipta Juga sebagai sarana tolak bala Kemudian juga memohon keselamatan baik petani yang menggarap sawah termasuk tanaman padi yang ditanam Serta meminta kelancaran serta dijauhkan dari bahaya maupun hama yang bisa merusak tanaman padi Ini kalau dicengklek masih ada yang menggunakan adat seperti ini Adat seperti ini udah lama sejak dulu, dan agar selalu dilindungi, tanaman padi kita di sawah, dijauhkan dari hama tikus," ujar Mbah Purwo. Mbah Purwo juga merasa prihatin akan kemajuan Yaman seperti saat ini. Pasalnya, banyak generasi sekarang yang meninggalkan asal-usulnya sebagai orang Jawa. Banyak tradisi budaya yang bergerus modernisasi zaman. Padahal tradisi ini sebuah le-arifan lokal yang dapat mengurangi segala hama yang menjadi musuh petani. Merasa prihatin, sekarang orang Jawa yang meninggalkan tradisi Jawanya, yang lain sudah pada meninggalkan adat Jawa ini. ¿Por qué?